halo guys, ketemu lagi di channel youtube kami di arimoto kreasi taman batas, kali ini saya akan membuat jus naga ini karena jus naga ini sangat baik untuk tubuh kita oke guys, mulai saja kita akan potong jus naganya nya jus naga kita belah jadi dua, potong dulu potongnya ini guys potong oke setelah kita potong-potong Tinggal satu lagi Setelah selesai kita potong Langsung saja Kita masukkan ke Bahan yang kita tambahkan selain buah nangka adalah Air es Air es guys Yang pasti Belah cair atau sirup Saya akan tambahkan sedikit berbeda Dengan jenis naga biasanya Saya akan tambahkan susu Karena susu ini lebih nikmat buat saya. Oke kita langsung saja Blend Buah nangka ini Kita masukkan kita tambahkan gulanya sesuai selera, selera ya guys. Terus kita tambahkan susu cantik sekali oke setelah itu kita akan berikan bahan bisa sekarang simpan guys kalis buah naga sudah selesai Nah inilah Justus Naga edisi kali ini guys. Mungkin jangan lupa subscribe dan tekan tombol belnya agar tidak ketinggalan di channel-channel selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah menonton channel ini dan selamat beraktivitas. Salam berasih tambah panjang.